Alhamdulillah, Ya'udhu, Sayyidina, Barakabih, Kama Ya'idmu, Rabbuna, Wa Ya'adu, Ashabu, Al-Laha, Al-Allah, Al-A'udhu, al Wa Ashabu, Al-Muhammad, Al-A'udhu, Rasuluh, Kajemah sekalian dimilakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah, Alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua termasuk nikmat yang besar. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada seorang karena nikmat. ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pada merugi. Jika dia tidak mengisi hidupnya atau waktunya dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. wa'l-hayatu wa man waqtahu ha'yatahu wa man ha'yatahu al kata beliau sesungguhnya waktu dan siapa yang menentarkan menyia-nyiakan waktunya maka sungguh dia telah menyia hidupnya dan siapapun yang menyia hidupnya maka pastilah dia akan menyesal nya ada masalah di subhanahu wa ta'ala karena itulah, setiap dari kita hendaknya, lah demikian adanya, mengisi waktunya dengan ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam bentuknya. Ajama sekalian, belakang Subhanahu wa Ta'ala, adapun materi pembahasan kita di malam ini. Terkait dengan hukum membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Apakah wajib hukumnya atau sunnah? eh Hanya mas kalian belakang subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi kita. Terlebih dahulu. Ya kami akan sebutkan. Satu pembahasan terkait dengan surah yang dibaca di hari Jumat subuh yaitu membaca surah as-sajalah dengan surah dah al-ata'l al-insa'ni lamikun shay'an apakah harus membacanya Ya. Yeah. Apakah wajib membacanya pada salat subuh di hari Jumat? Ada masalah di belakang subhanahu wa taala, mas'alatul qira'atus surati as fi salati fajr min yaumil Jum'ah. Membaca surah As-Sajdah dan Ad-Dahar insan pada salat subuh di hari Jumat ayah Portugal astai ulilani alayhi syafi'iyah wal hanabilah annahu yusahabu qira'atuhatin as-sauratain fi salatil fajr yawma al-jumu'ah yawmi al-jumu'ah li'annahu alladhi athabat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadithi abi hurairah wa yang sahih menurut ashabi idan bahwasanya membaca dua surat ini surah ini pada salat fajar subuh di hari Jumat adalah mustahab disunnahkan Bukan harus membacanya di solat subuh di hari Jumat. Kenapa dikatakan sunnah? Sebab ini yang tertabit sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah. dalam hadis Abu, Abu Hurairah ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salat al-fajr wa ma al-jum'ati al min tanzil as-sajara Wahal hal ata'a al-insani muttafaqun alayh ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca salat subuh dan hal insan ini dalilnya ya. dan ini adalah amaran dari banyak sahabat dan tabiin ya dari sisi mana sunnahnya sunnahnya adalah karena ini adalah sekedar dari amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perintah dari Nabi. Ya, ada pun hadits dalam hadits Ibn Masud disebutkan yurimu ada rikan. Bahwasanya Nabi terus-terus menerus membacanya. haris ini adalah hadis yang tidak kuat. Ya. Jadi disunahkan, dianjurkan di saat sholat subuh hari Jumat untuk membaca. Adiplamin dan hal insan. Kemudian tadi disunnahkan tapi bukan harus terus-menerus dibaca. Kenapa? Tidak harus terus-menerus dibaca. Perhatikan wayam bagi Adam, Dawa, Mati, Alaiha, Alaihimah. Dan selayaknya untuk tidak terus-menerus membaca kedua surah ini dan kadang-kadang meninggalkannya. Hingga orang yang jahil tidak memahami, tidak menyangka wajibnya. Ya, Jadi terkadang ditinggalkan membaca Surah ini Dua surah ini Agar supaya orang yang jahil Tidak memahami Agar mereka tidak menyangka bahwasanya Wajib membaca Surah atau dua surah ini Ya sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyifullah Islam Dan ini yang disebutkan Atau dinaskan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Wa bi nahwihi qala ba'dul Dan yang semisalnya. Dan berkait sebagian ahli tahqiq seperti Ibnu Raqiq al-Uyayd, Ibnul Al Arabi wa Thahawi. Ibnu Raqiq dan Ibnul Arabi dan Thahawi. Wa qala Ibnu Utsaimin: "Rabbama yamummagil al-imam ayra'i nasi ahyanan." Ya Ibnu taala dan terkadang selayaknya atau sepantasnya bagi Imam untuk memperhatikan keadaan manusia. Eh, ya, apabila Berat bagi manusia Orang yang sholat Haruslah imam melihat keadaan mereka Seperti dikala Musim panas Atau musim dingin Ya terkadang berat bagi manusia Ketika membaca Surah yang panjang Ya eh, Ya mas sekalian Maka ini Permasahan Sebelum kita masuk di materi yaitu membaca Ariflaminsada dan Al ta'ala dan insan di salat subuh hari Jumat disunnahkan dan terkadang ya tidak harus dibaca terkadang boleh ditinggalkan agar manusia tidak menyangka wajibnya eh. ya Jawa sekalian dilah karena Subhanahu Wa ta'ala sekarang kita masuk di pembahasan kita. Al mas'alah hukum qira'ah syai'in ba'da al-Fatihah di dua rakaatul aulayaini minash shalahati. Hukum membaca sesuatu setelah al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama dari salat. Ya. Jadi hukum membaca surah setelah membaca al-fatihah pada dua rakaat pertama. Ya, semuanya masuk. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Apa hukum membaca pada dua rakaat pertama membaca Al surah setelah al-fatihah? Ya diperoleh maksudnya abu naufal paham apa itu pahamnya bukan membaca surah al-fatih iya ya. yaitu hukum membaca surah setelah membaca surah al-fatihah di rakaat pertama dan kedua ya ada Mas kalian kelas kata penulis dalam kitab ini di awal pembahasan beliau akan menyebutkan pendapat yang kuat di dalam permasalahan ini kemudian setelah itu beliau menyebutkan ya dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan dengan pendapat yang kuat kemudian beliau akan sebutkan ya bantahan terhadap pendapat itu ya ajamah sekalian dimulai kalau Wa ta'ala perhatikan as syuhul Alaihi jumhur ahli al-ilmih Anna kiraata shayyi minal qur'ani ba'adal fatiha Bi hataini rukiataini mustahabun Wala yakunu wajiban Ya Yang sahih Benar Menurut jumhur ahlul al-ilmih Menurut mayoritas dari ahlul al-ilmih bahwasanya membaca sesuatu dari Al-Quran Setelah Al-Fatihah Pada dua rakaat ini Yaitu rakaat pertama dan yang kedua Adalah mustahabun Mustahab sunnah aku wajiban Dan tidaklah wajib ya Artinya seorang kalau misalnya dia Solat subuh Ya misalnya dia teramat ke masjid Atau solat subuh di rumahnya dia membaca Al-Fatihah saja di rakaat pertama dan kedua kedua di rakaat pertama misalnya baca Al-Fatihah kemudian dia apa? ruku atau sujud? ruku iya maka sah sebab sunnah hukumnya ini pendapat Jumhur Al-Fatihah iya jadi ini pendapat Jumhur yang sahih menurut mayoritas ulama bahasanya Membaca surah setelah Al-Fatihah pada Rakaat Pertama dan kedua adalah Mustahabun sunnah bukan wajib Ia. Kemudian penulis akan menyebutkan Ia, Dalil yang kelihatannya menunjukkan bahwa wajib hukumnya membaca surah setelah membaca al-fatihah ya dengarkan wa rasulullah sallallahu alaihi bil fatihah kama jaa fi muslim an an bin لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا وكذلك ما رواه أحمد وابو أن أبي سعيد القدر رضي الله تعالى قال أمرنا أن نقرأ بفاتح الكتاب وما تيسر فظاهرهما أنها تجب الزيادة على الفاتحة ايه dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi membaca pada dua rakaat ini yaitu rakaat pertama dan kedua membaca al-Fatihah dan dua surah. Ya, pada rakaat pertama dan kedua, maksudnya di samping beliau membaca al-Fatihah juga membaca surah yang lainnya. Ya sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah yang disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah kemudian juga membaca surah yang lainnya. ya Dan apa yang datang dalam Sahih Muslim dari Ibnu bin Sa'id radhiyallahu ta'al bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la sholata liman lam yaqra' quran fa Bahwasanya Nabi bersabda bahwasanya tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca al-qur'an yaitu al-fatihah, dan membaca setelahnya yaitu lanjutannya itu membaca ya selain dari al-fatihah surah setelahnya ya maka ruhuma, maka yang nampak dari kedua hadis ini bahwasanya wajib tambahan Al-Dari Al-Fatihah. Ya. Dibahami. Dari yang nampak. Duhir dari hadis bahwasanya, Ya. Di samping membaca Al-Fatihah. Harus pula membaca surah yang lainnya. Ya. Warakin. Hunarika adilatun tadullu ala an-hadis ziyadah Al-Fatihah. Al yali istihbab raisat lil wujud. Iya. Akan tetapi Di sana Terdapat dalil Yang menunjukkan bahwa Tambahan ini ya Tambahan surah dari Al-Fatihah iya, Adalah istihbab saja Bukan wajib iya. Ya Ya Wa ta'ala Jadi penulis Menyebutkan Hadis-hadis iya, yang tohirnya Yang nampaknya Ya adalah wajib. Namun selanjutnya beliau membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa tidak wajib membaca surah setelah Al Fatihah. Ya, minha diantaranya. Baru Allah Abu Daudan dan Jabirin radhiyallahu taala mu. Kalau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam rujudin, ibadah snawya ibn Afi, tidak asalita. Kala akra'u bi-fatiha kitab wa as'adullaha jannah wa'audh bihihi wa inni la adli dan dandan ma dandanatuka wala dandanatuh mu'ad waqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa inni wa mu'ad hawla hatayni awnahwa wa فظاهر Ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya tidak wajib membaca surah setelah al-fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu Hal hadis yang diwetkan Abu Dawud dan dari Jabir radhiyallahu Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang, ya, bagaimana kamu berdoa? Wahai anak saudara itu apabila engkau salat, maka orang tersebut berkata, saya membaca Al-Fatihah. Kemudian saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa dan saya berlindung. Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka dan saya tidak memahami apa yang engkau gumamkan bergumam dan apa yang muat bergumam dengannya maka Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam berkata ini sesungguhnya saya dan muat atas dua perkara ini atau yang semisal dengan ini yang tidak membaca ya Alfa surah alfatnya, al fatihah ya dan hadis ini sanadnya hasan. Dan dohir hadis ini bahwa pemuda tersebut lelaki tersebut ini membatasi dirinya dengan Al-Fatihah. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Ia. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya tidak harus membaca surah setelah Al-Fatihah. Eh. Ayah Mas kalian ulangi dengan ini dari pertama yang menunjukkan bahwa tidak wajib membaca apa membaca surah setelah al-fatihah. Sebab Nabi tidak mengingkari pemuda tersebut. Anak kata wajib, maka Nabi tentunya mengingkarinya. Ya waminha dan diantaranya juga maafis as Apa yang dalam as -Suhain. dari abu hurairah. Anu Nabi Nabi Nabi Rasulullah yeah. quran dan di antaranya juga Hadis yang diriwayatkan dalam as cegsihiya dari Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah sholat mengimami manusia. Kemudian dia berkata, "Maka apa yang ya kami, Al Rasulullah SAW, perdengarkan kepada kami, maka ya kami pun memperdengarkan kepada kalian, dan apa yang Al Rasulullah..." tidak perdengarkan kepada kami maka kami pun tidak memperdengarkan kepada kalian kemudian hitam tazid ala umil Quran aja ya dan jika engkau tidak menambah selain umil Quran maka telah mensyukupi ya maksudnya jika engkau terbatas dengan al biasanya maka sudah mensyukupi bahwa khairun dan jika engkau menambah maka itu baik, ya maka dipahami dari ucapan Abi Hurairah bahwasanya al-fatihah sendiri sudah mencukupi, iya. jadi ini dari yang kedua bahwasanya ya tidak harus membaca surah setelah membaca al-fatihah di pertama dan kedua. Kemudian Kemudian ditambahkan kepada bahwa di sana dari pendapat ahlul ilmi ya ada yang mencelah ya lafat fa Ya tadi disebutkan dalam hadis bahwa umirna an naqra bibati alkitab wa ma fa bukan la lam yaqra lam yaqra bibati bi ummul quran fa tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca ummul quran itu al-fatihah dan tambahannya yaitu selain dari al-fatihah surah yang lainnya ada yang menganggap mencelah atau menganggap salah tambahan fasoidan. Ya. Dan Imam Bukhari berkata, tambahan ini tidak ma'ruf, tidak dikenal. Ya, jadi kesimpulannya dari penjelasannya bahwasanya ya, membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua adalah hukumnya mustahab. Artinya walaupun seorang tidak membacanya maka sah solatnya. tapi dia luput dari perkara-perkara yang dianjurkan disunnahkan sebab yang sunnah setelah membaca Al-Fatihah maka membaca surah setelah Al-Fatihah surah setelah Al-Fatihah eh. ayam ayam sekalian Wa Taala bagaimana waktu sudah selesai eh. Eh, tapi insyaallah salah sedikit tapi paham kan coba siapa namanya yang di belakang Aji siapa Amir itu apa kesimpulannya Eh, coba berdiri biar semuanya dengar. Yeah. biar yang semuanya lain-lain juga dengar. Apa artinya sunnah? Bukan sunnah tuh? namanya sunnah, iya. <tuh> yeah. Kalau di masalah fikih sunnah berarti dibawa wajib. Ya, yeah. kalau dalam istilah aqidah sunnah itu lawan daripada bid'ah. Jangan sampai dikata kalau tidak membaca, membaca apa namanya, membaca surah setelah al-fatihah maka. Dia menyelisih sunnah berarti dia jatuh ke dalam perkara Bidah Bukan itu maksudnya Tapi dia menyelisih Perkara-perkara yang dianjurkan Ya Hanya ta'ala Insya Allah wa ta Dipahami bersama Semuanya paham Ya Sedikit tapi paham Alhamdulillah Daripada banyak tidak paham Ya ini mungkin yang sempat kita sampaikan di tempatan ini. Sudah selesai waktunya kan? Ya. Subhanakallah walhamdulillah. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.